kali rasanya pak, wih mas, orang yang gede kecil, kecil Ya mantap ya. makasih kok enak ya parang sampai wing nih wih ngeri mantap selanjutnya lanjut, aja lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, ya, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, guys lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, guys langsung berburu di kampung duriannya, guys mantap sekali rasanya pak manis manis, manis legit yes. yes krimi uh. <laughs> nah habis ini jenengan tidak di metes iya pinter mas tadi berharganya mas tujuh puluh halo bosku ujian kagetnya ya, <laughs> ya. Harga boleh variasi, guys. Mulai 15.000 sampai 65.000, Mas. <laughs> 65.000, guys. Murah. Guys. Nah keseruan ini guys, lanjut nah, dong. Nah ini guys, ini para pencari pemburu berdurian nih guys sekarang duil tempat sini guys terkenal murahnya dan enaknya guys ini para pemburu-pemburu durian di kampung durian guys masih banyak lagi tuh guys mobil di sana itu ini para pemburu-pemburu durian ini guys guys yang mau bisa masuk ke desa bareng kecamatan sawan guys tepatnya di daerah wisata surga guys tinggal pilih tinggal pilih tinggal pilih guys harganya variasi guys harga terendah mulai dari 15 ribu guys sampai pada sampai 100 ribu guys ini, guys Nomor ada nanti deh hubungi ibu ini guys ini penjualnya guys yang pemilih sebentar ya mas rasanya mantap mantul sekali <laughs> dari badat, gerdalan, Jadi, <laughs> guys paling tukar lemah apa sih? apa enggak? lagi guys, inilah enaknya durian masak pohon guys nambah, yes lanjut tuh wih, lihat tuh anak adeknya makannya larinya. wih, <tuh>. wih habis habiskan. habis kah? <tuh>. bali lagi <laughs> kan nambah nambah kan? ah Oke langsung Oke lanjut-lanjut, oke okay, okay, siap-siap <laughs>